Sama ini Kak leren leren wiritan ya, Haiyu ya, Koyum, opo kebutuhan sampean bakal kasil setuju, bahkan sami kau askapeng hajat, buto opo urusan dunia maupun urusan akhir, wayan almar koni sompo wong, pi Isma ini ya, hayu ya, Koyumul, kamalas, musirot ing sempurna nih bebunga, bebunga oh ini seneng seneng kafe cocok faslon vismi dalam asmani Allah Taala al-wajidun ilam ngerti osiru analwajita saat temen asmani Allah wajidun wah ikut al-wajid Ini kok di ya Asma ya Layak futuhkan orang Podhu eng Aladi saya ono orang Podhu orang Sirno orang gagal Asma Awa niku segala sesuatu bakal kasir gapih gak bakal sirno nih sama ngake no wirita ya wajidu, ya wa memasukkan kelakuan-kelakuan ya barang-barang labuta kaora kenora pemindu ma pokok sing saman butono tidak boleh tidak kepen kasil joleran wiritan yawa jitu ya jitu ya wakul luma mima wakul lima ya, lanskabeng barang labuta kaora kenora pemindu ma pokok kapes saman no sifat-sifat ya, ringpung so pengiran, bakal kasih lakab ini sama gak leren leren witan ya wajiddu ya wajiddu wakamalu ha mawjudun utai sempurnane sifatul ilahiyah mawjudun dan temu wallah ta'ala utai Allah ta'ala iku indah wana Allah hadal iqtiba kita ikilah ngalap tepot lodo kabeh wahidun, wahidun, wahidun, Allah wahidun, wahidun, wajidun Allah wahidun, wahidun, hadal wahidun, wahidun, wahidun, wahidun, wajidu wahidun, Allah siji wadal itibar wahidun, wahidun, wahidun, tewa gitu, ini kok alwajiddu kusya Allah terang di temu almu telaku, kamu telak nyara umum, gak nyara khusus waingkana wajidan senajan ono alwajiddu wajidan kusya, di temu syai In Sui wici Min Sifatir kawan Song Sifat-sifat kesempurnaan. Doas Babelan sebab-sebab yang al-kamal, buh karvebru, kamatanya houthi. Aku Bahwa fakidul Asia. Bahwa ti Allah jitu. Ibu asya Asia. yukang nyepek no pira-pira suwici-wiji biya karpi layakun uraun no wajitan ikuti nemu ikut zat kang tinemu illa lo angin sopo Allah pokoknya gak mungkin duis sifat wajib kejobohus di Allah wal mutakore wong kang netepi ibadah atau peparek mara Allah, kenek wasin peparek mara Allah, pun mara nih pareknya mutakore bonggang beparek ibadah maksudnya piyadane ijmel taning asmane Allah ya wajidu ya wajidu dgewir tan sampe ya kamu kebang awer ruwi sapa mutakore an Allah sak temene Allah taala iku jidun cidun kamu ngamujudaken al asya pirang-pirang suwi malah ngerti ndo ternyata kabeh iki Laku gaweanik kustian lo datan asale minal atem songoro ono samun asaleka ono lima puluh tahun yang lalu durung ono sambe an yang saya kilo kepeke langgar hamenake wajidun asaliminal adam dari tidak ada walau ngekati wajidun turin joponi ketiwa jidun, jidun. holmatenu tawi karena ini nyepi itu di cek mandi di realatinya, koyopong realata ini nyepi nih, caranya kang Mulyo wadilah waduh lawa tuh co, washington tuh brokoli saus saus saus saus sebab saus apa, atau potokara itu nggak ada dihitung, wawu, alip, cinta liurang tiwo co ben mari sholat podhokare jumlae wajidun coro abajadne wae kula dzikira sapa wajidun maahu sultane wajidun wae garu diruhah zikiro garu dzikira sapa sapa-sapa wong kanurjaya mausane wajidun kita tambahi cek sampurna ismo asmaning Allah taala hakun hayum Wah, hakun hakon hayun telukan dengan ya rentengani. Wah, kau dimuteh kaca mewah, cit mereka, cit mereka tai tol. Oh, cina hai tol ya. Yati bakar tekos apa hai tol no? Ni saman wiritan gak leren-leren yati. Ada akhir orang yang orang kiri, sama di Bahkan final medan turun ni, ada waktu turu, koyo-koyo petuk, cak omong-omongan bahkan ini mantep tau yang sudah dihutup mele'i al-zagir zakir itu kemana mele'i zakir waktu mele'i terang-terang mulai kata kowa ada kabar apa nah mulai kata coro opo apa jadi menungso ini wong Arab coro-arap orang Jawa-Coro Jawa woyur si temparin piduduh sopoh-sopoh haitol wing zakir sampai ada kayak piduduh iso pengalaman koyo apa, ilah asli mau juta ma barang-barang kau mau jut, wa silam buka sopoh haytol lahumaring An ansiri dari kasongor rahasia neng mungkin mau juta gue sama disudono oh, nek sawo kandungan ini nek geopati ono nek bimbing kandungan ini nek geopati ono sah sama koyo papudatrio maling mali ngerti moro iso moro iso